Alhamdulillah semoga pada pagi ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT Taala, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan senang hati Buatlah hati selalu bahagia, selalu senang Semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah SWT Amin ya Allah Amin Allahumma salim, wa sallim ala nabi سالم، سلم الله عليه وسلم، سلم الله, على الله عليه وسلم، سلم الله عليه وسلم، الله عليه وسلم سلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم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 Allah alaihi wasallam, Sallam Sallahu Ala Muhammed Sallallahu Alaihi wasallam, Sallam Sallallahu Ala Mullam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam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 sallallahu, alaikum. sallallahu, alaikum. sallallahu alaikum. alaihi <tik> wasallam Baik, sekarang saya ingin membacakan 99 prinsip jamiah rukyah aswaja. Ketika kita mengikuti JRA ataupun jamiah rukyah aswaja maka kita terlebih dahulu mengetahui prinsip-prinsip dalam JRA. Yang pertama yaitu bagian akidah. Yaitu yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sang penyembuh bukan pada bacaannya. Keyakinan bagi seorang peruk ya ialah yakin bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bacaannya, bukan medianya, bukan dirinya sendiri. Akan tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Itu yang pertama kali harus dipahami. Yang kedua yaitu bahwa Al-Quran adalah obat pertama. Dan utama bagi makhluk, baik manusia, jin, hayawan, dan tumbuh-tumbuhan yang sakit. Maka obat yang pertama ialah Al-Quran. Dan yang paling utama juga Al-Quran. Walaupun juga boleh menggunakan obat yang lain. Akan tetapi akidah kita keyakinan kita Al-Quran sebagai obat pertama dan utama prinsip yang ketiga yaitu luruskanlah akidah marqi ataupun keyakinan seseorang yang sedang dirukyah ataupun yang mau dirugyah luruskan bahwa peruqyah orang yang meruqyah ataupun dokter itu tidak bisa memberikan garansi kesembuhan. Kesembuhan adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa memberi kesembuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang yang sangat pintar yang sangat pandai dalam menyembuhkan akan tetapi kesembuhan itu adalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak boleh berbangga diri sesudah bisa menyembuhkan seseorang ataupun makhluk yang lain karena kesembuhan itu hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Yaitu Pada hakikatnya Tak satu pun Yang mampu mengeluarkan Dan mengislamkan bangsa jin Tanpa Jadi Ketika Seseorang bisa merukia. Mampu mengeluarkan, mampu mengislamkan jin itu berarti mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mampu. Yang kelima yaitu JRA melarang para praktisi meyakini sesuatu benda ataupun herbal mendatangkan manfaat dan madorot itu tidak boleh meyakini suatu benda ataupun herbal bisa mendatangkan manfaat dan madorot dengan artian yang bisa mendatangkan manfaat dan madorot Manfaat dan bahaya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang keenam Tujuan akhir merugyah Adalah Ibtiqau marudodillah Ataupun Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kesembuhan Adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Tidak ada manusia Yang bisa menyembuhkan Yang bisa menyembuhkan Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ketika merukyah Seseorang Terkadang bisa sembuh Dan terkadang Tidak sembuh Maka hal wajar Karena yang bisa menyembuhkan bukan Merukyah yang bisa menyebutkan hanya Maka Sudah seharusnya Jika seseorang Itu memahami hal ini Akan tetapi Bagi seorang rukiah Tentu bisa saja Mudah dipahami Akan tetapi bagi pasien Ataupun Marki Ataupun markiah Jikalau belum mempunyai pemahaman seperti ini, maka akan dengan mudah menyalahkan, mudah mengabaikan. Padahal keyakinannya seorang perugia ialah hanyalah tujuan utamanya berdakwah, berdakwah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ialah tidak boleh mengatakan atau menjadikan Al-Quran sebagai pengobatan alternatif. Seorang ya ataupun roki itu dilarang tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai alternatif. Sebagai pengobatan alternatif, itu enggak boleh berarti Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan utama, bukan sebagai alternatif. Al-Quran adalah obat yang pertama dan utama, bukan sebagai alternatif yang perlu dipahami. Bagian yang kedua itu prinsip dasar merukyah. Ketika masuk ke JRA berniatlah dakwah bil Quran. Sebab ketika merukyah itu yang dibaca tentu ayat-ayat Al-Qur'an. Maka niatkanlah ketika merukyah kita sedang berdakwah menggunakan Al-Qur'an. Yang kesembilan Mengobati diri sendiri Ataupun orang lain Dengan Al-Quran Ada apa yang diperintahkan Allah Maka kita utamakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada anjuran selain Allah Termasuk manusia Ketika kita mengobati diri sendiri Ataupun orang lain Maka pada hakikatnya, kita itu sedang berusaha mendakwahkan Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk mengutamakan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Yang ke sepuluh, bertawakal kepada Allah SWT atas hasil dari rukyah yang dilakukan. Prinsip prinsip JRA yang ke-10 ialah bertawakal. Prinsip JRA yang ke-10 ialah kita pasrahkan hasil dari merukyah sembuh ataupun tidak sembuh. Itu hanyalah hal apa-apa. Setelah dirugiah, jika lo si pasien sembuh. Ya, diberi kesembuhan oleh Allah. Jika tidak sembuh ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksa. Dan itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah Marki, bukan wilayah Rocky. Tetapi kesembuhan hanyalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal atau pasrahkan hasilnya. Prinsip yang sebelas yaitu ikhlas tanpa berharap imbalan dalam merukyah. Ketika merukyah, tidak perlu kita mengharapkan imbalan karena kita niatkan berdakwah, dan jikalau... Ada yang memberi ya enggak apa-apa Jika pun tidak ya enggak apa-apa Karena sudah diniatkan Prinsip yang ke-12 ialah mampu merukyah Bukanlah sebuah keistimewaan Bukan sebuah kehebatan Bukan sebuah kelebihan Ataupun ma'unah yang patut dibanggakan Mampu merukyah ialah hal biasa, tidak perlu dibangga-banggakan, tidak perlu dilebih-lebihkan, karena merukyah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang ke-13 yaitu: berusahalah. Semaksimal mungkin membantu para marki ataupun pasien Menggapai kesembuhan tanpa harus berbangga diri Prinsip JRA yang ke-13 yaitu Kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pasien agar sembuh Menggapai kesembuhan tanpa harus berbangga diri Prinsip yang keempat belas, meruqyah adalah salah satu bentuk ta'abbud ataupun menghamba, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meruqyah itu salah satu jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ruqyah adalah sebagai media dakwah kita media untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan diniatkan untuk yang lain prinsip yang ke-15 yaitu utamakan dakwah bil-quran tanpa harus mengetahui gangguan pada marki itu medis ataupun non-medis yang lebih utamakan lagi yaitu dakwah bil-quran tidak harus mengetahui gangguannya itu medis ataupun non-medis Tetap dakwahkan sebagai Al-Quran itu penyembuh Prinsip yang ke-16 Pasca menerapi Ajarkan ruqyah mandiri kepada pasien Untuk menjadikan Al-Quran sebagai syifa Al-Quran sebagai obat Minimal surat Al-Fatihah kita ajarkan, kita terapkan kepada pasien, kepada marki atau markiyah agar selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Al-Qur'an sebagai syifa. Yang ke 17 tidak boleh kecewa dengan hasil rukyah lantas bersuudon kepada Allah Subhanahu wa taala jika belum disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip CRA yang ke-17 yaitu tidak boleh kita kecewa dengan hasil rukyah. Ketika murkiah tidak berhasil, jangan putus asa. Tidak perlu kita kecewa dengan hasil rukyah. Karena ya kita cuma bisa berdoa, berusaha yang menentukan hasilnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala prinsip yang ke-18 yaitu tidak boleh menyebarkan foto atau video marki atau markiah tanpa izin terlebih dahulu dalam C.R.A di dalam C.R.A itu tidak boleh menampilkan foto ataupun video Mengupload kecuali atas izin dari yang bersangkutan. <tuh> yang ke-19, prinsip JRA yang ke-19 tidak boleh merukyah orang lain sebelum merukyah keluarganya sendiri, walaupun penyakitnya belum disembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita itu harus Terlebih dahulu Sebelum merugyah Orang lain Rugyah keluarga kita sendiri Dari istri Anak, kakak, adik Orang tua ataupun Yang terdekat dari kita Keluarga kita Itu kita ruqyah dahulu Sebelum kita merugyah orang lain Kita sembuhkan dulu keluarga kita Kemudian kita diperbolehkan ke orang lain Dapniku, Menjadi prinsip JRA Prinsip yang nomor 20 Yaitu tidak boleh berkata kotor Ketika menangani marki Ketika kita merupiah tidak boleh berkata yang kotor Ataupun menghina Ataupun mencaci Menyalahkan Itu tidak diperbolehkan Prinsip yang ke-21 yaitu Tidak boleh merokok ketika menangani pasien Untuk bagi perokok ketika meruqyah jangan sambil merokok itu termasuk prinsip JRA yang ke-21 karena termasuk adab kita ketika meruqyah prinsip yang nomor 22 tidak boleh memerintahkan marki untuk membuka auratnya. Ketika kamu maka tidak boleh menyuruh marki ya, ataupun marki membuka auratnya. Dilarang keras tidak boleh memerintahkan untuk membuka aurat. Yang ke-23 Prinsip JRA ialah Tidak boleh Mematok harga Kepada marki Orang oleh Nggak irgo Neng marki ya Nek taruk ya 500 100 juta 100, 100 bahkan spesial pun Nggak boleh Karena itu termasuk Prinsip JRA tidak boleh mematok harga. Nah, walaupun seribu rupiah ataupun berapa rupiah, tidak boleh. Kalau mau dikasih ya diterima. Kalau enggak, ya, enggak sudah, enggak apa-apa. Tidak boleh mematok harga. Prinsip JRA yang ke-24 yaitu tidak boleh talazus atau merasa keenakan ketika menyentuh markiah. Jika seorang rogi ataupun perukiah laki-laki merukiah seorang perempuan maka tidak boleh merasa enak ketika menyentuh kulit margi. Maka lebih baik menggunakan alas ataupun kaos tangan ataupun menggunakan tutup agar tidak menyentuh kulit margi berarti dengan jarak jauh apa bisa bisa insyaallah prinsip yang nomor 25 tidak memaksa orang yang tidak mau untuk diruqyah cukup dengan dirukyah makanan atau pakaian yang sering dipakainya <tuh> prinsip jra yang nomor 25 puluh yaitu, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk dirukyah. Ketika tidak mau dirukiah, gimana cara merukiahnya? Kita merugyah lewat makanan ataupun pakaian yang sering dipakainya. Apa bisa? Insya Allah bisa. Jika Allah menghendaki, maka bisa lewat makanan bisa lewat pakaian yang sering dipakainya Allahumma shalli wasalli ala nabiyina Muhammadin mamran liyani wa wa ala Mama allayani kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mahdi allahumma shalli wa salim ala nabi Sulaiman, dahulu waduh, Wa alihi Allah على سيدنا محمد Prinsip-prinsip CRA, tadi sudah sampai ke nomor 25 Sekarang prinsip CRA yang nomor 26 ialah Kita tidak boleh merupiah standar yang menyebabkan muntahan pada markiah yang sedang mengandung ataupun sedang hamil tidak boleh merugiah rugyah standar Yang bisa menyebabkan Seseorang yang sedang hamil Muntah Itu tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Merugiah orang yang sedang hamil Disahat Takutkan Maka akan muntah Maka tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Untuk prinsip jiraah yang nomor 27 Yaitu tidak boleh ihtilat atau empat mata ketika seseorang roki atau seorang rukiah, perukiyah, merukiah, markiah ataupun pasian perempuan Tanpa didampingi mahrum ataupun teman perempuannya Maka tidak boleh seseorang merukiah Hanya dua orang antara marki dan marukiyah Perukiyah laki-laki dan yang suruyah perempuan Hanya dua orang tidak diperbolehkan maka lebih baik kita mencari teman untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip JRA yang nomor 28 tidak boleh berharap Marki kesurupan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Mempunyai harapan Bahwa Seseorang yang dirugiah Ataupun Menjadi pasien Diharapkan Kesurupan itu Tidak diperbolehkan maka jangan mengharap untuk bisa kesurupan Tidak diperbolehkan Prinsip yang nomor 29 Tadi yang nomor 28 Tidak boleh berharap marki kesurupan Tidak diperbolehkan mengharapkan marki kesurupan maka yang diharapkan itu bukan kesurupannya akan tetapi yang kita harapkan ialah kesembuhan dari Rukiah itu tadi bukan pada bukan pada kesurupannya tetapi yang kita harapkan ialah kesembuhan dari seseorang yang kita Rukiah itu sudah menjadi prinsip kita ketika mengikuti C.R.A kita tidak boleh mengharapkan seorang itu kesurupan prinsip yang ke 30 yang ke 29 dulu yang ke 29 yaitu tidak boleh merukyah marki terus menerus tanpa ada jeda sehingga membuat tubuh marki menjadi ngedrop kita dilarang merugiak terus menerus dengan artian kita harus memberikan waktu jeda untuk istirahat dulu agar tubuh tubuh si marqui yang dirugi itu tidak ngedrop. Yang ke puluh yaitu tidak boleh menggantungkan pada salah satu metode namun tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pada metode rukyah. Allahumma shalli wa sallim Abi Na Muhammad alaihi salam. salatan badumu, wadu da inai, mamar aliyani, wadu na Allah. Assalamualaikum wa wabarakatuh. Muhammad salam. wassallim ala nabina Assalamuala, Nabi Muhammad alaihi salam, saudara saudara Allahumma salli wasallim ala nabina Muhammad alaihi salam Allahumma salli wasallim ala nabina Muhammad Alaihi salam salatul dhu'mu wa dhu'da ilai mamarallayani wa dhu'na dawam Allahu ma'sa Wassalamualaabi na Muhammad Alaihi Salam, selatan dadumu, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam Salatan dadumuh wa du'udah ilaih Mama, orang lain waktunya doang. Allahumma sholli wa shalim. Allah, Muhammad alaihi salam. Sulit dan waduh, waduh, Allahumma. Bina Muhammad alaihi salam, selain dan ladumu wa duda ini memeluk. bin Muhammad alaihi <Sukri> salam Teruskan lagi yaitu Prinsip jera yang Nomor 31 Yaitu Tidak semua calon Praktisi serta merta dapat Menjadi anggota atau praktisi Jira calon peserta harus Mendapatkan kategori A Sebagai simbol diizini Dalam rukiah dan bergabung Dengan Jira Yang nomor 32 yaitu Prinsip Zera Wajib memakai sarung tangan atau kain tebal Ketika menangani markiah yang bukan mahramnya Wajib memakai sarung tangan Atau kain tebal ketika menangani markiah yang bukan mahrumnya Prinsip yang ke-33 Yaitu senantiasa Menjaga privasi dan aib marki Tidak boleh e, Menceritakan Ataupun membuka Aib marki Ataupun orang yang dirukyah. Tidak boleh itu larangan Tidak boleh memberikan atau menceritakan Menceritakan tentang aib si marki Ataupun markia. Yang ke-34 Yaitu Terapilah Marki dengan cinta Kasih sayang dan etika Seolah-olah kita merasakan sakit yang dialami Seolah-olah kita merasakan Sama apa yang dirasakan dia Maka kita merasakan sama yang nomor 35 ketika merukyah, baik Rocky maupun marki wajib menutup aurat. Yang merukyah ataupun yang dirukyah itu wajib menutup aurat, maka dilarang ataupun tidak boleh membuka aurat karena. Menutup aurat hukumnya wajib Maka ketika merukyah Kita tidak boleh membuka aurat Prinsip yang nomor 36 Jangan memperlakukan margi atau margiah Seperti musuh dengan memvonis sebelum melakukan diagnosa Misalkan dengan mengatakan Salah kamu mau kejimat percaya, tahayul ngamalin, amalin bid'ah, ngamalin dan yang lain-lain itu tidak diperbolehkan tidak boleh memperlakukan marki ataupun seperti musuh kita harus <tuh> kasih untuk belas kasihan pada ke marki atau markiah prinsip JRA yang nomor 37 jika ingin menasehati marki Hendaklah memakai uslub atau tutur kata yang baik. Rocky hendaknya menghargai Marki yang telah merelakan waktunya untuk datang mencari kesembuhan. Menasehati Marki harus menggunakan kata-kata yang tidak kasar. Jangan menyalahkan Kita disunahkan untuk meminta doa Kepada orang yang sedang sakit Kita itu disunahkan untuk meminta doa Dari orang-orang yang sedang sakit Karena doanya mustajabah Prinsip JRA yang ke-38 Yaitu menanyakan terlebih dahulu Kepada Marki Mengenai keluhan Dan tindakan medis Ataupun herbal Menanyakan kepada Marki Daudun Yang ke 39 Senantiasa membentengi keluarga Istri, anak, suami Dan keluarganya dengan zikir sakron Ataupun ayatul hifdi Setiap hari Ataupun setiap saat Yang keempat puluh yaitu Memotivasi marki agar yakin Bahwa semua penyakit Atau musibah yang dialaminya Pasti akan berlalu Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Memotivasi Kepada marki Ataupun Markiyah Agar Mempunyai keyakinan Bahwa penyakit yang sedang Dialaminya ataupun musibah yang Dialaminya pasti akan Berakhir Yang ke 41 Yaitu mengarahkan Marki untuk selalu berpikir Positif Dan memaafkan Kepada siapapun terutama Orang-orang yang ia benci Ataupun membencinya Seseorang Perukyah harus mengarahkan kepada marki Ataupun orang yang dirukyah Agar selalu berpikiran positif Agar memaafkan kepada siapapun Terutama orang-orang yang ia benci Ataupun yang membencinya Yang keempat puluh dua jika penyakit marki itu murni medis maka rupiah wajib disinergikan dengan herbal Yang ke puluh Dilarang melayani kasus perselingkuhan, perzinaan, dan tumbal pesugihan Serta perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dunia klinik Tidak diperbolehkan Prinsip yang Ke-44 Dilarang membicarakan aib Dan merendahkan sesama praktisi Tidak boleh merendahkan Sesama praktisi Sesama perukyah Tidak boleh Menceritakan aib Sesamanya. Prinsip yang ke-45: praktisi jera dilarang memasang papan nama jera di rumahnya sebelum lulus sertifikasi yang diadakan oleh pengurus pusat. Enggak boleh memasang papan nama sebelum lulus sertifikasi yang diadakan oleh pengurus pusat. Yang 46 yaitu jera tidak mengharamkan jimat ataupun tamimah secara mutlak CRA membolehkan jika jimat yang mengandung bacaan Al-Quran dan tidak mengundang perusahaan atau mengandung unsur kesyirikan yang keempat tujuh yaitu JRA melarang bacaan rukyah ditulis kemudian dibawa di dompet atau dikonsumsi yang keempat 48 C.R.A. mewajibkan para anggotanya melantunkan bacaan Al-Quran dengan benar, tartil, dan fasaheh, benar makrojidul huruf, dan sifat hurufnya sesuai kaedah tajwid. Jika praktisi belum mampu melantunkan bacaan sesuai tajwid, maka pengurus cabang diwajibkan mengajukan pembinaan ke pengurus pusat C.R.A. Yang ke-49, sembilan. JRA melarang tepukan di daerah sensitif yang dapat berpotensi menimbulkan fitnah seperti daerah kepala, wajah, alat vital, ulu hati, tenggorokan dan lain-lain. JRA melarang memakai benda najis. Yang ke 50, JRA melarang memakai benda najis atau memutan najis untuk sarana merugiah seperti tulang babi, air comberan dan yang lain. Prinsip yang ke puluh satu JRA melarang praktisinya menepuk Marki sambil marah Tidak boleh ketika marah jangan merugyah Prinsip yang ke puluh dua JRA melarang bacaan-bacaan yang tidak dipahami maknanya Yang ke53 JRA membolehkan bacaan atau solawat yang dipahami maknanya Meskipun tidak muktabar yang kelima puluh empat, jra melarang merukyah di tempat najis ataupun mutan najis. Yang kelima puluh lima, jra melarang merukyah di tempat angker karena itu hampir sama halnya dengan mediumisasi massal Yang kelima puluh enam, jra melarang media-media yang dipakai dalam dunia perdukunan seperti kol buntet dan bulu perindu. Yang ke-57, Jira mendukung program terapi Qurani sehingga minimal setiap muslim mampu meruqyah keluarga dan dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang ke-58, Jira dalam berpolitik bersifat netral. Yang ke-59, Jira secara kultural mengikuti ormas dan para kiai ulama Nahdlatul Ulama. Yang keenam, 60 Jira berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Al-Asariah, bermadhab dengan salah satu empat madhab, dan bertasawuf mengikuti ulama-ulama sufi. Yang ke-61 satu. Jira ikut andil dalam menjaga keutuhan NKRI dan melawan semua ideologi yang menggerogoti pasila. Yang keenam, 62 dua. JRA melarang praktisnya memakai logo JRA untuk kepentingan pribadi. Melarang praktisnya memakai logo JRA ketika pribadi. JRA melarang praktisnya menjual produk yang mencantumkan logo JRA tanpa izin dari pengurus pusat. Yang ke-64, JRA mewajibkan pengurus cabang JRA melakukan pengobatan masal atau pelatihan rukyah mandi atau pelatihan terapi Qurani. Ataupun rukyah masal setiap Minimal satu bulan sekali Prinsip yang ke-65 JRA melarang mengadakan ruqyah massal Tanpa RTL ataupun rencana tindak lanjut Prinsip yang ke-66 JRA melarang praktisnya menghina atau melecehkan komunitas ruqyah selain JRA Yang ke-67 JRA menekankan menghidupkan sunnah-sunnah nabi sebagai benteng goib, baik Rocky maupun Marty. Yang ke 68 8 membolehkan para anggota untuk diuji coba. Metode Rukiah selama tidak bertentangan dengan syariat dan tiga syarat diperbolehkan ala Ibnu Hajar Asgolani setelah mendapat izin dari Ketua Dewan Pembina. Yang ke 69 Zira menekankan praktisnya agar senantiasa terus melakukan zikir Dan mengaplikasikan ilmu Baik ketika hubungan dengan manusia ataupun bangsa jin Yang ke 70 Cara mengusir bangsa jin dari tubuh manusia sangatlah banyak Namun jika seseorang menggunakan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Maka orang tersebut termasuk golongan orang yang muti Ataupun taat kepada Allah dan rasul-nya. Yang ke-71, marki yang terindikasi gangguan sihir tidak boleh hanya diruqyah, namun harus dijalankan SOP penanganan sihir. yang ke-70 ya sudah yang 71 marki yang terindikasi gangguan sihir tidak boleh hanya dirugyah namun harus dijalankan sop penangan sihir yang terindikasi gangguan sihir tidak boleh hanya dirugyah namun harus melakukan SOP. yang 72 jika marki terindikasi gangguan goib maka setelah terapi ruqyah Marki tidak boleh melakukan pasifat yang menjadi pintu masuknya jin, yakni marah. Takut, sedih, goflah, lalai dari Allah, pikiran kosong. Jika Marki terdikasi sihir buhul, maka luar, buhul luar, maka yang di Rukiyah pertama kali ada rumahnya dan carikatan goibnya. Jika Marki terdikasi sihir buhul, dalam maka ajarkan rugiyah mandiri yang disinergikan dengan herbal pendukung kesembuhannya minimal selama seminggu. 75 menolak pengakuan jin yang menyebutkan nama seorang sebagai pelaku sihir ataupun majikan untuk menghindari fitnah. Yang 76 jika reaksi marki frontal tidak boleh melakukan kekerasan pada marki seperti menjambak, mencekik, menendang, menggorok bahkan memukul. 77. Ketika prosedur rukiah yang diperbolehkan hanyalah tepukan dan bukan pukulan. 78. Dilarang tepukan keras ataupun tepukan yang menggunakan benda keras sehingga memar atau penuka di tubuh marki. 79. Bagian tubuh yang diperbolehkan ditepuk adalah punggung lengan telapak tangan. 80. Wajib membentangi marki yang terindikasi gangguan koib sepasca ke yang ke-81, ajarkan tahsinat atau perbentengan kepada Marki dengan yasin surat Yasin ayat 9, dikir sakron dan fakusir jika memang Marki terdikasi gangguan sihir. Yang 82 jin ciptakan bukan untuk diburu, dibunuh, atau menisikan budak mencari duniawi. Namun, bangsa jin ciptakan oleh Allah taala tidak lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu taala. Oleh sebab itu, dakwailah mereka agar senantiasa beribadah dan menyembah Allah taala. Yang 83 Mengobati orang dengan memakai Bantuan bangsa jin Maka hakikatnya merendahkan kedudukan manusia sebagai kholif, Kholifah fil'ar Bukankah diperintahkan Kepada Nabi Adam Mengapa kita harus memohon Bantuan keturunan iblis Tersebut sedang Di sisi lain janji Allah Maka sungguh Hinalah orang yang meminta Bantuan kepada bangsa jin yang ke-84 Motivasi Marki untuk membuang rasa takut pada jin atau sihir 85 Mengutamakan unsur dakwah Mengutamakan unsur dakwah Pada jin dan manusia ketika merugiah Bukan mengeluarkan jin Yang ke-86 Tidak boleh menggunakan bantuan bangsa jin Baik khodam meskipun muslim 87 Tidak boleh mengkambinghitamkan atau menuduh bangsa jin sebagai pelaku dari penyakit seseorang Kecuali sudah ada tas khis Ataupun tas khis diagnosa terlebih dahulu Yang 88 Tidak boleh menyatakan bahwa dalam tubuh marki atau marki terdapat jin dalam jumlah tertentu Yang 89 Tidak boleh menyatakan dalam diri marki ada eksistensi bangsa jin Yang ke 90 tidak boleh sepenuhnya mempercayai ucapan jin tanpa adanya tas atau diagnosa dan menampilkan bukti atau indikasi kuat terlebih dahulu. Yang ke 91 tidak boleh mengatakan bahwa semua jin itu Sembilan tidak boleh memvonis seseorang misal dia terkena sihir, ain, gangguan jin tanpa melakukan diagnosa dan rugiah terlebih dahulu tiga Tidak memaksa jin untuk masuk Islam empat Tidak boleh takut kepada ancaman bangsa jin atau dukun lima Tidak boleh mengadakan perjanjian kepada bangsa jin enam Tidak boleh menggunakan terawangan atau apapun alasannya tujuh Menjaga anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kesirikan keluar dari Islam dan bid'ah dolalah 98. menjaga selalu hati agar selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan yang mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang nomor 99 puluh dari JRA ialah: jika marki terindikasi ain, maka rukyahlah satu keluarga untuk menemukan sumber ain, namun bila tidak menemukan sumbernya, ajarkan rukyah mandiri dengan ayat-ayat tentang ain selama seminggu. Jombang 15 Januari 2017, Revisi Tuban 26 Mei 2019. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabila taufiq waliddaya, walidawal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.